Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi Dengan aku Kali ini aku Enggak membahas masakan Juga enggak lagi Jalan-jalan Kali ini aku mau Unboxing belanjaan aku Yang baru kemarin dibeli Di Shopee belinya belanjanya si kerudung ini pengirimannya cepat banget cuma sehari sampai ownernya juga e, responnya cepat dan aku ingin tahu hmm, dalamnya seperti apa Oke kita lihat kita buka dulu ya ini aku sih beli ini karena kan sekarang sering di rumah jadi butuh kecil bab yang untuk santai di rumah, yang enggak ribet, yang enggak perlu pakai peniti peniti gitu, ya pokoknya buat santai lah gitu ya. Bisa buat ngaji juga, bisa buat bisa buat ke pasar juga. Nah, aku kemarin beli dua ya. Warnanya dusty pink dan navy ternyata karena beli dua aku dapat hadiah ini terima kasih bu owner padahal ini nggak ada dalam uh, ini ya nggak nggak dia nggak ngomong kalau aku dapat beginian gitu. ternyata dapat aku mau coba membuka yang warna dusty pink. Oke ini bahannya sepandek uh, lembut Ini ukurannya sama ya teman-teman Ini seperti ini penampakannya ini cocok banget buat aku ini bak santai Buat pergi-pergi Aku coba ya Aku coba dulu aku coba jilbab aku Aku pakai jilbabnya ini. Hmm. Oh, ini sepertinya barang sama masker. Oh, iya, benar. Oke. Okay. Seperti ini teman-teman Ini hmm, udah menyatu dengan Masker ternyata ya Ini simple juga Enak juga dipakai Bahannya juga Sepandeknya sepandek yang bagus ya Jadi kalau nggak mau pakai ini Begini Tapi kalau misalnya mau keluar Kita pakainya begini kalau di dalam rumah kita pakainya seperti ini tapi kalau kita mau keluar kalau ini enggak pakai enggak usah pakai masker jadinya jadi seperti ini untuk tahu tokonya toko apa lihat deskripsinya di bawah nanti aku tulis juga di sini ya oke teman-teman ini unboxingnya udah selesai kerudungnya banget kualitasnya udah full masker juga untuk harga empat puluh lima sih oh, murah ya gitu karena kualitasnya bagus kualitasnya bagus jahitannya juga rapi secara kan aku sendiri kan tukang jahit ya jahitannya cukup rapi Oke itu aja reviewnya kerudung ini kerudung mereknya B. apa bahasanya ya apa C B? apa C B bahasanya ya S-Y-B-E bagi teman-teman yang membutuhkan kerudung buat di rumah atau buat santai buat ke pasar atau yang simple-simple yang harganya eh, terjangkau dan kualitasnya bagus bisa mampir ke toko yang nanti di aku aku tag ya di situ terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh